Assalamualaikum, selamat datang di channel Cece. Kali ini aku mau bikin kentucky yang super kribo dan keriting. Meskipun ini kentucky rumahan, tapi ini seperti yang dijual abang-abang di pinggir jalan itu. Ya, keritingnya bener-bener kribo banget. Ini juga kriuk. Kalau kalian pengen tahu caranya, langsung aja tonton video ini sampai habis, ya. Nah, ini aku udah siapin untuk ayamnya aku pilih ayam ya bagian paha. Ini aku jadikan 16 setiap per kilonya ya. Jadi satu kilo itu aku potong menjadi 16. Ini bagian Jeruannya ini aku buang aja supaya nanti hasilnya itu nggak rawan ada darahnya kalau kita jadikan Kentucky. nah setelah aku buang ini jeruannya ini aku sisihkan ya seperti ini nah untuk memarinasi ayamnya ini aku cuma memarinasi dengan tepung bumbu yang udah jadi seperti ini tepung bumbu instannya untuk mereknya sesuai selera kalian aja kasih saja ini secukupnya supaya nanti ayamnya benar-benar merasa bumbunya seperti ini, lalu aku mau aduk-aduk aja, pastikan tangan kita bersih, aduk-aduk hingga tercampur rata dengan ayamnya setelah bumbunya udah tercampur rata ini kita sisihkan dulu setelah itu aku mau siapin dulu untuk tepungnya, dan untuk tepungnya ini aku siapkan wadah dulu ini tepungnya aku pakai tepung terigu yang proteinnya tinggi, biasanya aku pakai ini yang mereknya tepung terigu cakra kembar nah seperti itu ini bener-bener protein tinggi itu nanti hasilnya bakalan keriting dan bagus banget nah setelah itu aku mau tambahkan royco 2 saset seperti ini ya untuk rohikonya ini bisa diganti dengan kaldu bubuk yang lainnya ataupun dengan garam dan untuk ukurannya kita sesuaikan aja ini udah aku aduk-aduk supaya raikonya tercampur rata dan ini air biasa untuk perendaman ya, jadi nggak aku kasih air es maupun air apa itu cuma air biasa aja, air mineral yang aku tuangkan ke dalam wadah nah ini minyaknya kita siapin dulu sebelum kita melakukan penepungan ya, supaya nanti kentakinya tuh hasilnya bagus, nah ini minyaknya aku panaskannya, ini nggak pakai api yang besar jadi aku manasin minyaknya ini pakai api yang kecil aja supaya nanti panasnya benar-benar merata dan ini aku nyalakan dulu kompornya ini aku pindahkan dulu ini ukuran apinya dari besar menjadi kecil aja seperti ini supaya nanti benar-benar panasnya merata dan matang banget sambil nunggu minyaknya panas ini tepungnya udah kita siapin kita lakukan penepungan yang pertama dulu ya jadi untuk penepungannya ini aku lakukan satu kali dulu ini aku enggak masukin semuanya cuma aku masukin tiga aja karena ini tempat penggorengannya nggak terlalu besar jadi ini nanti supaya hasilnya bagus ini aku masukkan 3 potong ayamnya langsung aku guling-gulingkan seperti ini dan jangan ditekan-tekan ya supaya nanti hasilnya tidak bantat dan keras nah ini setelah aku tepungin ini aku mau lakukan pencelupan dulu ini aku rendam satu kali dulu ya jadi lakukan semuanya sampai selesai nah kalau semuanya sudah dilakukan pencelupan seperti ini ini mau aku lakukan juga penepungan yang kedua Tiriskan ayamnya supaya airnya tidak ikut masuk ke dalam tepung dan supaya tidak banyak gerindilannya Setelah aku masukkan ini seperti ini ayamnya lalu aku lakukan penepungan lagi Untuk penepungannya juga sama seperti tadi caranya kita guling-gulingkan seperti ini Nah ini hasilnya udah keritingan seperti ini ya Kalau udah agak keriting seperti ini Masih aku rendam satu kali lagi Jadi untuk perendamannya aku lakukan sebanyak dua kali Dan penepungannya sebanyak tiga kali Nah ini udah kelihatan keriting banget Ini benar-benar bagus banget Ini rasanya juga kriuk Setelah aku rendam untuk yang kedua kalinya sambil nungguin minyaknya panas Ini aku saring dulu, aku ayak dulu tepungnya karena ini udah banyak gerindilannya Supaya nanti hasilnya bagus ya kalau kita saring seperti ini untuk tepungnya Jadi ini nanti untuk gerindilannya aku buang Sehingga ini nanti untuk penepungannya ini benar-benar bisa menjadi bagus banget hasilnya dan ini hasil ayakannya ini mau aku buang dulu Nah ini hasilnya ada gerindilanya seperti ini Dan setelah minyaknya udah agak panas ini hasil perendamannya ini bener-bener udah kelihatan keritingnya Nah setelah ini mau aku lakukan penepungan yang terakhir Dan ini minyaknya udah aku tes ini udah panas banget lalu ini aku mau besarkan apinya dulu sebelum aku masukkan ayamnya nah kalau udah siap minyaknya ini baru aku lakukan penepungan yang terakhir atau penepungan yang ketiga karena nanti setelah kita lakukan penepungan sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam minyak yang panas Jangan sampai dibiarkan atau menunggu beberapa saat karena itu nanti akan hasilnya jelek dan keras hasilnya Nah seperti ini setelah kita lakukan penepungan langsung saja kita masukkan ke dalam minyak yang panas banget seperti ini Kalau minyaknya udah panas hasilnya itu benar-benar langsung naik ke atas seperti ini ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya Agar channel aku ini makin berkembang Dan aku akan bagiin resep-resep kentaki Hasil percobaan aku buat kalian Dan supaya aku lebih semangat lagi Kalian jangan lupa like, share, dan komen juga ya Dan ini udah kecoklatan, udah golden brown Ini aku tiriskan dan ini udah aku Pindahkan ke rak pendingin seperti ini Ini benar-benar enak dan kriuk banget Buat kalian yang pengen tahu resep-resep Kentucky yang lainnya Kalian bisa lihat di playlist aku Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Dan wassalamualaikum